Kamu tahu gak kenapa Lato-Lato bisa viral? Pertama, kita harus tahu terlebih dulu dari mana asal Lato-Lato ini. Ternyata Lato-Lato berasal dari Amerika Serikat dan pertama kali muncul pada tahun 1960-an. Nama aslinya adalah Clackers Ball. Awalnya Lato-Lato atau Clackers Ball ini terbuat dari kaca sehingga menyebabkan cedera mata pada sejumlah anak di Amerika Serikat. Kejadian tersebut membuat LATO-LATO sempat dilarang beredar di Amerika Serikat pada tahun 1966. Oleh karena itu, akhirnya LATO-LATO dibuat dari bahan plastik karena lebih aman dari kaca. Kali ini bukan kali pertama LATO-LATO populer di Indonesia loh. Pada tahun 1990-an, LATO-LATO juga sempat populer. Dan Lato-Lato kembali viral atau populer pada Desember 2022 karena banyaknya video di TikTok yang membahas tentang Lato-Lato ini. Jadi...